Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama gue Temi Di channel Temi Ubur-Ubur Apa kabar semuanya Sahabat-sahabat Ubur di rumah Semoga teman-teman di rumah sehat selalu ya Oke kali ini uh, Gue akan mereview Ring light 45 cm Diameternya 45 cm Dan uh, Stand tripodnya itu 2 meter ya Nah buat sahabat-sahabat di rumah ini adalah uh, salah satu produk dari uh, e-commerce, salah satu toko online yang aku percaya dan uh, nanti aku akan buka dari mulai packingan sampai uh, ini ya apa uh, rupanya seperti apa dan uh, ada yang ada kerusakan tidak di dalamnya kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita review Ini dia barangnya, ada Gede banget ya Ini tripodnya mungkin ya Tripodnya yang 2 meter gitu Dan ini ring lightnya yang 45 cm diameternya Lumayan gede ya teman-teman Dan aku mau buka dulu ya Kita bertahap buka dulu dari sini ya uh, uh, uh. Tapi sini dulu kali ya, pisahin dulu. Oke, kita pisahin dulu dari bungkusan ini. Ini gede, tetapi agak ringan sih sebenarnya, lumayan ringan. Karena mungkin ininya tutupnya uh, dari, kayak dari Besi gitu ya. Oke, lanjut kita akan buka. Nah, ini buka dus packing dus ini untuk apa tripodnya ya? Eh, tripod sih, apa ring lightnya? Ring light kita lihat ya, ring lightnya mudah-mudahan sih bagus ya. enggak ada yang pecah, takutnya ada yang pecah gitu. Oh ya, buat teman-teman, uh, buat teman-teman di rumah? ini aku baru pertama kali beli ring light loh. selama ini aku seperti nggak pernah pakai ring light soalnya. jadi mudah-mudahan ini terbantu ya dengan adanya ring light dari uh, segi warna atau dari pencahayaan kayak gitu. buka, buka, buka, buka, buka, buka. aku juga lupa lagi sih mereknya apa. Aku nanti bakal bacain ya. Keningannya sih rapi ya guys. packingannya rapi dan bubble wrapnya, wrapnya apa namanya ini bubble ya bubble wrapping-nya sangat sangat tebal banget tuh. Jadi aman lah. tuh, ini udah kelihatan ya, hampir kelihatan semua. Ini tebel nih, ada berapa lapis ya? Tebel guys, pokoknya. itu reviewnya seperti ini aja ya guys jadi mohon maaf nih kalau misalkan gambarnya terlalu jelas tapi aku usahakan ya teman-teman dirinya supaya kita terlihat nih kita lihat kan ini tebel ya guys tebel banget loh wow dusnya gede Wow. nah, nah ini dia guys. Ini ring lightnya di dalamnya. Mudah-mudahan sih nggak pape. Ya. Ini lampunya LED. Tuh. Eits, jangan dibuka. Ada satu lagi yang belum dibuka. Ini, ini tripodnya ya, standnya, stand untuk uh, berdiriinnya si lampunya itu. Oke, kita buka dari sini aja. Oke, okay. seperti apa ya? Hmm. Hmm. Agak tipis ya kalau ini coloring lightnya. Mungkin yang kokoh dan tebel juga. Nah, ini Udah ada mereknya karena memang bisa paket ya dengan itunya buka, oke kita buka ini ya, ada, wow, wow, ini tripod, untuk dudukannya ini dua meter nih, untuk stand, standnya ya, gimana caranya guys. Oh gini, oh gini, ada ring sini ya. Nah okay. ini. Ya. ini ring lightnya kita buka. Oh my God, gede sekali. Wow. wow, wow, wow, wow. Wow, eh. Wow, besar sekali, guys. Green light-nya. 45 cm. 45 Ada apa aja sih di dalamnya? Nih, ini gede banget nih. Tada! Ada capitan buat handphone. Lalu ada remote ternyata ada remote wow. berikut baterainya juga tuh guys wow. ada remote guys hmm. kita pasang ya langsung ya coba ya pasang ini lumayan murah kok guys lagi ada promo Ini buat ini ada berbeda jammi, lariannya terjangkau banget. Oke, okay, remotenya sudah, on. Wah, ada adaptor juga. nih adaptornya. Adaptornya seperti ini, guys. Oh, ini ada seperti ini. Tuh lubangnya ke sini. Okay. Lubangnya ke sini dan ini ada USB juga USB kok ada USB ya? kan kurang paham ya USB buat apa? ada buat soft ring light ada soft light free spin tap plus dine ini udah bisa tiga tuh, itu dua tiga ini gak ada suatnya ya suara-suara suat ada ada kelompokannya satu benar-benar dua tiga wow buat tiga beneran kan oke capitannya udah tiga oh my god <laughs> keren banget guys Nanti kita pasang satu-satu ya. Oke, guys, sekarang aku mau coba. Ini tadi udah dicolokin dan aku udah uh, setting seperti ini. Dan lampunya udah standby nyala dan kita langsung coba nyalain ya on wow terang banget bisa dikurangin ternyata kurangin ini mode malam mode malam Ini bisa dirubah-rubah. Ini ada on, ada off, ada mode dan ini kita coba bisa diredupin. Bisa diredupin. Dan ini auxiliary, wah, wow, berganti-gantian juga. Bisa dikurangin section, Wow nanti kita coba aku pakai ring light ya dan ini udah pakai ring light ya nanti ini aku akan mencoba yang lebih terang terang Wow terang banget terang banget guys terus aku mau pindahin ke mode yang agak Biru, blue, red, wow! Nah, terakhir yang blue lagi, ini aku terangin full dapur debit. Nah, bagus ya, kan Enggak nyesel ya buat pokoknya buat teman-teman yang mau beli hari mulai yang 45 cm diameternya. Nah, beli di salah satu e-commerce dan uh, pokoknya yang ada logo star atau ori nah itu dari packingannya akan sangat rapih, aman, tebel waktunya dan juga nanti pengirimannya juga cepat dan aku uh, cuma dua hari ya kemarin aku pesan dan hari ini diantar uh, sorenya nyampe gitu gak sampai maghrib sih Kayak gitu. Jadi uh, buat teman-teman yang buat joget atau uh, pro lighting ini sangat direkomendasikan banget. Thank you buat teman-teman, mudah-mudahan suka ya. Kalau kalian suka like, subscribe dan komen di bawah ini dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa di-share di media sosial yang teman-teman punya. Ya, dadah.